baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad berjumpa lagi dengan Salam Sadi di sini di Alkom Jaya teman, -teman. Eh, kali ini kami di Alkom Jaya <coughs> ini mau nyobain namanya mining koin eh, Arduino ya Arduino koin seperti itu eh, ini ya sebetulnya yang begini-begini ini mainan lama cuma uh, untuk yang mining ini masih baru di Arduino seperti itu dan kami ini cukup terlambat sebetulnya Oke okay. kami ini beli uh, yang apa boardnya sp 32 seperti itu ya kami beli di online marketplace itu sebanyak 5 device 5 buah seperti itu dan yaitu 5 SP 32. Untuk harganya ini rata-rata uh, 60-an ke atas ya seperti itu ada yang 64, 65, bahkan ada yang 80-an seperti itu. Bedanya apa saya tidak tahu seperti itu. Cuma yang beredar di pasaran cuma ada ada dua seperti itu. Yang di Indonesia yang apa beredar di pasaran yang cukup banyak seperti itu. Oke, okay, periksa dulu terkur ada uangnya atau apa. Oke, okay, kita buka satu persatu kita cek uh, device-nya seperti itu. Apakah benar SP32? Ya, kalau dari headset-nya SP32 ya itu SP32 betul. Oke, okay. satu, buka lagi. Ya, e, dicek semua, teman-teman. Ya. khawatirnya ada kaki-kaki yang patah atau sebagainya. Tuh, dua, ya, def-kit ini ya, seperti itu. Kemudian, yang ini, yang ketiga, aman ya. Walaupun agak bengkok sedikit kakinya, tapi uh, secara umum ini masih ya masih baru lah seperti itu. Oke, okay. semuanya tempat busa seperti itu. Uh, nanti kalau apa merogram itu hati-hati juga teman-teman, jangan sampai apa kalau sudah dipasang itu dan sampai dempetan begitu karena ada satu yang yang error itu kemarin sebelumnya kan sudah ada dua kami seperti itu di sini jadi nanti akan menggunakan tujuh miner seperti itu tujuh kali dua empat belas ya empat belas miner nanti oke okay. nyala ya seperti itu artinya dia tidak tidak ada error lah perkara nanti bisa atau tidak di program itu urusan lain seperti itu yang jelas secara umum ini face nya hidup seperti itu ya, coba lagi semuanya oke, okay, nyala ya itu indikator ya, lampu indikator uh, bawa power masuk seperti itu oke okay, yang keempat, kemudian yang kelima ini yang kelima oke semuanya teman-teman kemudian ini langsung kami program mohon maaf uh, bukan tidak mau memperlihatkan programnya teman-teman bisa uh, lihat sendiri di google atau di youtube lain seperti itu untuk teknik memprogramnya. karena memang ini dari sisi laptop juga agak lemot Uh, jadi lama seperti itu. Jadi kami hanya ngambil cuplikannya saja seperti itu. Ya lengkap kok sudah di, di Google itu cara memprogramnya. Uh, tapi nanti tetap kami kasih tahu bahwa dua board itu yang kami bukan di depan itu ada perbedaannya ya jenis boardnya. Nah, ini ini cuplikannya saja. Sebenarnya kami programnya lama karena banyak errornya dan ini sudah bisa ya nah, ini seperti itu oke okay. nah ini teman-teman uh, ada dua yang mirip sih seperti itu tapi berbeda di pengaplikasian di programnya yang sebelah kiri itu ada tulisan ekspresif yang sebelah kanan, ada tulisan ekspresif yang sebelah kiri menggunakan board SP32 dev module nanti seperti itu teman-teman. Kalau yang sebelah kanan menggunakan board di Arduino-nya itu di IDE-nya, duit SP32 dev kit v1 menggunakan Elco juga seperti itu. Jadi Elko nya nanti disambung antara uh, kaki yang negatif ke yang ground, kaki yang positif ke enable seperti itu jadi teman-teman bisa menggunakan cara itu ya seperti itu oke okay. baru ini bisa diprogram teman-teman kalau tidak error-error terus seperti itu dan ini kami proses pencariannya lama sehingga tidak kami uh, masukkannya seperti itu karena ribet juga seperti itu oke okay, ya nah ini Ketika sudah di, ah, itu ada elko-nya seperti itu, dan ini sudah diprogram dan sudah reset PIN. Seperti itu. baik, teman-teman ah, yang tadi beli 5 buah itu sudah kami eh, program semua, ya, dan sudah kedetek semua di sini. Kelihatan, ya, itu sp 2 nomor satu, 2 sampai nomor tujuh itu ada dua atau ada tandanya dua street begitu artinya dua dual core ya seperti itu jadi satu SP eh uh, 32 itu is, isinya uh, dual core ada atau, atau dua inti seperti itu ya atau dua inti atau uh, dua minor seperti itu oke okay. yang beli tadi lima Uh, mengenai perbedaannya sudah kami beritahu ya teman-teman ya. Seperti itu Dan ini uh, Hashtagnya awalnya 20 kilo uh, Apa dua Dual core nya itu Setelah diganti uh, Library Ini jadi maksimal semua Jadi 4, 40 seperti itu 40an rata-rata ya seperti itu Oke okay, untuk ini Untuk Hashtagnya itu kurang lebih, eh bukan listrik ya, untuk total pendapatan hariannya. Ini keadaan banyak yang pakai OFV 73,5 ya. Tadi juga nyempet 100 lebih teman-teman seperti itu. Oke ya. Dan ini, ya ini, ya sudah saya kasih tanda. Yang baru-baru itu semuanya saya kasih tanda. ya Ini nomor 6. Ini nomor empat, nomor 4 ya. Dan ini juga nomor tiga. Kalau yang awal-awal, enggak ya, ini yang awal ya. Mengenai perbedaan yang awal dengan yang yang apa, eh, yang lama dengan yang baru tuh di sininya berbeda, teman-teman. ya Kalau yang lama ada ekspresif seperti itu. Kalau ini kosong, ya di paling atasnya ada, ada tulisannya. Ini yang nomor lima nomor dua, uh, nomor satunya yang ini nomor satu ya, oke, uh, yang nomor tujuh, yang nomor tujuh ini aslinya nomor dua, <tuh> yang nomor tujuh ini teman-teman ya, nomor tujuh ini uh, ini yang yang lama sebetulnya itu ada ada tanda atau ada tulisan ekspresif, ini yang yang lama di desktop namanya Uh, SP32 ke-7 seperti itu Nah ini tadi ada error sedikit Kesalahan teknis Sehingga diodanya ini uh, melet Meletus ya atau kebakar teman temannya Diodanya terbakar Sehingga saya sehingga saya kasih dioda biasa Ini aslinya dioda Scott G uh, 348 kalau nggak salah ya Scott G SMD seperti itu Ini saya ganti pakai udah biasa ternyata bisa teman-teman saya kira anda bisa ya seperti itu oke untuk di video selanjutnya insyaallah kami akan buatkan rig ya seperti itu tapi sebelum itu kami akan bahas yang ini oke ya teman-teman ya mohon ah, maaf belum bisa membuatkan ini ya tutorial cara mau programnya seperti itu teman-teman cari di Uh, video uh, channel lain aja Seperti itu Karena Ya Masih cukup sibuk seperti itu Oke okay, ya terima kasih Semoga yang sedikit dari kami ini Bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua Kami akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh